Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar spesial untuk warga konon semuanya para sahabat ya malam hari ini Papa Bilar dan tim sedang merayakan anniversary satu tahun Leslar Entertainment. Wah, wow, masya Allah ya, Alhamdulillah. Semoga Leslar Entertainment semakin sukses, semakin jaya dan pasnya semakin di puncak. Amin, Ya Robbal Alamin. Dan dalam video ini pun persahabat ya, Papa Bilar mengatakan bahwa Lesnar Entertainment ini lagi meniti ke proyek terbarunya. Doakan yang terbaik ya untuk proyek terbarunya Lestari Entertainment. Semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Momen ini pun persahabat repost kembali oleh akun It's b banyak sekali persahabatnya tanggapan komentar juga yang diberikan. Kita lihat dari akun Instagram Teh Rara25 di situ mengatakan, Bismillah untuk proyek barunya semoga dilancarkan dan berkah, Amin. Untuk persahabat di ya, masya Allah doa baik selalu diberikan ya dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Selalu doakan yang terbaik, semoga Star Entertainment semakin sukses. Kemudian persahabat Papa Bilar pun ini baru saja memposting foto cute nih bareng Bunda Lesti, momen di Swiss, persahabat. Wow, foto ini memang luar biasa, cute banget ya, Masya Allah, luar biasa. Selalu bikin bangga dan selalu bikin happy banget nih Papa Bilar dan Bunda Lesti. Namun dipostikan ini pun kita salvok kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Lagi bingung bikin caption apa? E, katanya tuh, wow ternyata Papa Bilar lagi kebingungan Bingung untuk menuliskan Sebuah kalimat caption Persahabat ya, kira-kira caption apa nih Yang pantas buat foto Yang diunggah oleh Papa Bilar Di laman akun Instagram pribadinya wow, Ini cute banget ya Pokoknya bahagia Karena selalu diberikan vitamin-vitamin Yang sangat luar biasa Ini langsung dari Papa Bilar kita doakan, kita support, dan kita dukung buat idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya. Persahabat jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.